Oke pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang Bagaimana cara mengatasi menu Xbox Game Pass yang tidak muncul ya Jadi mungkin kalau kalian uh, buka aplikasinya gitu untuk aplikasi Xbox di Windows uh, Kalian buka kayak gini dan untuk menu Game Passnya yang di sini. Uh, game pas sosial dan store kalau nggak salah ya benar. Uh, di sini untuk yang game pas itu nggak ada gitu untuk menunya walaupun kalian udah ganti region akun kalian ke region yang bisa game pas misalnya uh, Inggris atau mungkin Amerika gitu Nah jadi untuk cara mengatasinya adalah kalian cukup ganti region PC atau laptop kalian ke region yang disupport oleh game pas gitu loh bedanya apa kan saya kan udah ganti akunnya ke region yang ada game pasnya beda Pak ya Jadi kalian harus ganti dari Komputernya gitu, kalian cukup tinggal uh, klik Windows aja, tombol Windows terus kalian ketikkan aja country atau mungkin negara gitu. Uh, country di sini change your country or uh, uh, region gitu ya di sini kalian cukup tinggal klik aja dan di sini untuk uh, country or regionnya di sini kalian cukup ganti aja ke region yang uh, disupport oleh Game Pass gitu misalnya UK atau mungkin US saya di sini pakai US dan uh, karena akun saya juga memang udah diganti ya untuk uh, pengaturannya untuk uh, lokasinya gitu saya udah ganti ke US gitu nah setelah saya ganti untuk country atau mungkin uh, regionnya ke US ini menu Game Passnya langsung tiba-tiba muncul gitu tapi mungkin kalau kalian memang Xbox ini memang udah jalan gitu kalian bisa uh, tutup aja untuk Xboxnya pasti juga di tray-nya kalau udah uh, kalian udah quit gitu ya Nah kalau udah nggak ada di tray gitu misalnya di tray-nya udah nggak ada nih gitu ya udah nggak jalan Xboxnya gitu ini udah diklik kanan tapi masih nggak bisa di quit tapi tadi saya udah klik quit deh ya. ya mungkin sih kita akan buka lagi aja untuk uh, Xboxnya gitu dan semoga aja uh, start gitu dan intinya kalian cukup restart aja sih untuk Xboxnya aplikasinya gitu ya dan ya kalian bisa restart dan nanti untuk menunya akan muncul sendiri gitu untuk Game Pass di sini gitu di sini kalian bisa juga untuk uh, lihat dulu ya untuk uh, pengaturan akun kalian untuk subscriptionnya apakah aktif atau enggak gitu kalau aktif kalian bisa langsung hajar aja gitu untuk game-game yang ada di uh, Game Pass gitu ini saya uh, game yang saya download gitu ini ada sekitar 10 ya dan ya saya cuman uh, baru daftar dua minggu sih untuk trial ya Mungkin nanti saya juga akan uh, daftar lagi Mungkin kalau ini udah tamat semua baru saya berhenti untuk uh, Xbox Game Pass gitu Mungkin kalau ada update lagi baru saya uh, berlangganan lagi gitu dan ya kayaknya cukup gitu doang sih untuk videonya jadi kalian cukup tinggal ganti region aja ya Dari region Indonesia mungkin ke United States atau mungkin UK atau mungkin region yang bisa disupport sama Xbox Game Pass gitu Untuk Indonesia belum karena mungkin memang uh, Xbox atau mungkin Microsoft memang tidak pengen memasakkan di Indonesia gitu Itulah kenapa Xbox itu nggak ada untuk uh, service center resminya ya walaupun untuk Microsoft atau Windows itu ada gitu di Indonesia gitu dan jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya cukup gampang banget Dan thanks for watching Bye bye